Okay guys, aku Danya and welcome to The Escape. So, podcast pada malam ini, aku nak menceritakan satu cerita yang aku agak sama-sama. Tapi aku nak record malam ni and mungkin aku akan boleh dengar pada masa-masa akan datang, insyaAllah. So, topik kita pada malam ini adalah Moman UPSR 2016. So... Seperti yang kau orang dah tahu aku dulu sekolah di SK Bandar Baru Selayang 2. Aku pernah bagi tahu atau tidak tapi now aku dah bagi tahu lah. So yeah. Aku sekolah di SKBS2 yang sangat dekat dengan Selayang Stadium ataupun NPS Stadium, Majlis Pembandaran Selayang Stadium. Dekat je sebab sekolah aku is atas bukit. And moment you say let's go through dengan kita punya First moment kita Waktu Bulan Sembilan eh no Kita UPSA Aku tak ingat Bulan 10 Oktober Bulan September around macam itulah And Kita pada bulan Empat Bulan 4 ataupun Bulan 5 kita ada macam Kursus lah kita kena pergi seminar seminar seminar sekarang orang web webinar ya sebab kita secara atas talian atau online lah pada time tu kita seminar aku seminar dekat universiti tak ingat tapi dekat KL kita kumpulkan semua tapi yang pergi time tu adalah de pelajar yang terpilih saja, Like, macam sekolah aku, dibawa dalam 20 orang atau 30 orang, aku tak ingat. And, kita ada kumpulkan budak-budak sekolah lain. Aku, satu gang dengan Izad Izzat, ha, yang aku ingat lah. Aku tak ingat siapa lagi yang pergi. Okay. Let's start kita punya moment time kita pergi tu. Ada dia punya pengacara dia yang tukang bagi tips lah untuk kita cara kita menjawab teknik ah teknik untuk kita jawab paper BM, English, Mathematics and also dengan subjek-subjek teras yang lain lah. Aku ingat lagi aku duduk depan, dia dekat seminar tu dalam satu aku tak ingat nama dia, apa, monotarium ya. Dia. dia macam dalam satu Bukan Dewan tau Tak ingat lah, Dia macam uh, Kita ada stage kat depan Dan dia punya kerusi meja tu Is like macam Tangga tau Dia makin lama makin 3 Islam macam stadium lah Makin lama makin 9N maki maki And aku duduk dekat tingkat Yang ke 7 Tak ingat 7, 8 And atas aku tu Untuk belakang aku Ada semua sebaris perempuan Aku duduk sebelah izad And kalau korang tak tahu Aku tak fokus langsung Time tu Bekas of what Sebab aku ada, nampak, ada kenal dengan seorang budak ni. Nama dia Farah. Farah aku tak ingat. Ah ya. Yeah, Farah. Betul. Farah. Kita... Aku buat satu note kecil. Aku tanya nama dia siapa. Kita sembang-sembang. Kita conversation um, atas paper lah. Dia pun bagi tahu nama dia Farah. Dia bagi phone number dia. And macam-macam lah kita... Balik sekolah tu, kita start uh, chatting on phone lah. And kita start kenal-kenal. Ya. Yeah. Aku pun tak ingat dah. nombor dia sekarang sebab phone aku hilang. Kena rembat. Okay, balik daripada tu. Okay, kita pergi moment yang kedua. Moment UPSR aku pula. Kalau korang nak tahu, aku pernah buat video sebelum ni aku ceritakan ada kes uh, hampir masuk sekolah Juvana aku buat satu short film tajuk dia Juvana Sekolah and kita got caught uh, dengan cikgu and cikgu take action and after all, dia call polis uh, jabatan um, kementerian um, lagi satu tu apa? PPD PPD tu datang sekolah take a statement um, each of kita orang daripada kita rasa setiap sorang and after all polis buat dia punya conclusion and dia cakap yang kita tak bersalah kalau korang nak tahu korang boleh tengok kat video yang sebelum ni lah ada video korang type dia video aku um, sebelum, apa, hampir masuk sekolah jivana. so dia akan keluar video aku ok itu adalah a month before you pass up. Kita selepas tu kita ada camp motivation uh, dua hari satu malam. It's very meaningful motivation camp ever because kita dapat kumpul dengan mem member waktu malam dan kita dapat you know kita dapat beriada, dapat buat berniaya seronok lah orang kata. Kan. There's something like the fun things and Uh, lepas solat maghrib Kita ada motivation uh, Ceramah daripada ustaz Sampai dengan nangis Apa semua And like pukul 9 macam tu Kita ada aktiviti malam Pusing sekolah Itulah semua jungle Bukan jangga terlenggir Kita pusing satu sekolah kan Aku ingat lagi Bilik kita orang Kita orang tidur dalam bilik um, Pendidikan jasmani And bilik tu betul-betul Sebelah Kita punya padang sekolah lah. Sebelah padang sekolah dan aku bawa bag bagage uh, yang besar tu bagage bagasi bagasi bag bagasi And bag aku tu jadi uh, jadi gerabak untuk member aku seorang duduk atas tu seorang tarik dan yang paling menyedihkan bag aku patah Patah Serius patah Aku tak main-main Tapi back dah buang lah Yelah 2016 kan And Kita orang time tu Nak kata tak takut hantu pun tidak lah Nak kata tak takut pun tak juga Dia In the middle of that thing lah Kita orang punya Kelas um Kelas um, I mean Six bestari Kita punya kelas Dekat atas kali And betul-betul sebelah hutan lah Uh, kita orang tengok daripada kita, we see from bawah kita tengok kita dongak ke atas And we we saw something lah like The white things kain putih apa semua aku jenis yang tak puas hati and aku adalah seorang yang aca-aca berani dalam hati takut juga tapi berani uh, aku ajak sedu so, orang membe aku kita naik bertiga kita naik Lampai kat atas Terpusing There's nothing lah Tapi Apa yang peliknya Kita nampak Kelas kita Kerusi berterabu Kalau korang nak tahu Siapa yang buat Itulah kita orang yang buat Before Kita balik Daripada sekolah Kita akan sepahkan kelas Tak tahu kenapa jahatnya kita orang Kita orang sepahkan kelas And Malam-malam setelah selesai aktiviti kita dah dinner kita dah sapa itu pun saat tidur like pukul 12 12 pagi 12 tengah malam lah aku tak boleh tidur aku lepak dengan kawan aku dia dia smoking so kita nanteng lah dia smoking aku tak aku tak bisa rokok kita tengok dia smoking dekat tangga, wish oh, memang the the feeling dia punya tu aku tak bisa rokok tapi tengok memang aku lepak nyanyi nyanyian Uh, tak ada bawa gitar tapi nyanyi bergendang-gendang malam-malam tu cikgu semua bilik dia dekat belah mana tu aku tak ingat Kita pun punya betul-betul dekat tepi padang tu kita duduk kat tangga tu nyanyi-nyanyi lepak-lepak dan kalau korang nak tahu dari sekolah kitorang tu, sekolah kitorang atas bukit kita orang nak turun ke padang tu kita ada tangga duduk dekat tangga tu, korang pandang serit korang boleh nampak the all view whole Kuala Lumpur itu yang best Kita boleh nampak view KLCC Kita boleh nampak view KL Tower And all the buildings Dekat KL Itulah feeling ni sekolah betul-betul Dekat KL Ya, yeah, memang best si des Moment UPSR Number 4 Or 3, aku tak ingat Hari A day before UPSR Kita dah start release tension kita Kita dah tak We are doing nothing Kita tak buat apa-apa Just chilling, relax, and now the day that we are very scared and the day we are waiting for is UPSR. first paper is BM. Paper 1 dan paper 2. Jawab macam biasa. Oh, okay, okay, okay. aku lupa nak bagitahu. Uh, kita ada rehearsal. Bukan rehearsal. Kita dah start duduk dekat kita punya angka giliran Dekat angka giliran kita Punya tempat Punya punya tempat duduk lah Kalau korang nak tahu Aku ada crush dulu Tapi time tu aku Tahu buka tangan crush tu Tapi aku tak tahu macam mana nak merealisasikan buka tu So Kalau orang tanya kau ada crush ke tidak Tak ada uh, Aku pernah suka dengan seorang budak ni And nama dia is Aku beritahu lah Nama penuh dia Nama dia is Nur Nur Alisa Afira binti Muhammad Shukor. Kalau dah tengok tu. Kini salam ah. Ini <laughs> yeah. Paper 1 semua settle jawab. Oh, Okey. Kita pergi dekat ah uh, aku ada buat hal dalam dewan, dalam dewan periksaan. Kalau kau nak tahu aku buat apa? Aku bawa air and sebelum eh lepas eh time tu tengah baca yasin. Kita tengah baca yasin, berdoa semua. Aku bawa air botol. And selalunya baca yasin kalau kau nak tahu aku buat apa? Meja kita tu dia ada macam sedikit a um, apa aku nak panggil lah pelindung eh macam benda tinggi sikit so kita boleh isiak kita boleh tuang air sikit lah. aku tuang air kat belah depan tu buat macam cola main-main-main air and cikgu aku nampak kita kena lempang <laughs> kita kena lempang aku tak kisah pun takpe lah benda lepasan so dia je lah ia berlalu and aku tak ambil hati pun takpe and yeah, jawab selama seminggu paper UPSR kita and after all we finally we are freedom time tu bila kita settle UPSR tu kita rasa macam betul-betul bebas sangat lah freedom gila-gila and yeah. Kita dekat sekolah tu, after UPSR, kita dah tak buat apa-apa kan. -apa. Kita UPSR awal sebab budak-budak yang lain semua diorang, um, diorang exam. Akhir tahun punya kan, the last year, um, the final year for examination untuk diorang, budak-budak daripada um, dan dari satu sampai darjah 5 tu. Diorang bulan 11. So, kita exam bulan 9. So kita ada 2 bulan tu, kita freedom. Kita boleh kacau diorang. Aku rasa kita tak pernah duduk kat kelas sebab cikgu pun tak masuk kelas. Kita memang sekolah tu jadi macam tempat. Tak tahu aku nak cakap macam macam playground kat aku rasa. Baju tak ta'in. Even baju ke meja pun kita tak pernah ta'in. Pagi-pagi lah datang sekolah, penimpunan, ta'in. Naik pukul 8 terus keluarkan bajunya. Aku, kita orang buat macam-macam. Okey kalau orang nak tahu dekat hujung kelas kita orang tu ada satu bilik and bilik tu kosong, tak ada meja apa semua cuma dia ada penuh dengan tilam. Sebab kalau atlet-atlet pelajar -atlet, bola sepak nak training dekat kita punya stadium, dia orang akan bermalam di sekolah kita orang so tilam-tilam tu lah akan bagi untuk dia orang and silam tu jadi kita orang punya playground lah kita orang buat macam serupa lompat sana lompat sini lompat sana lompat sini and that's moment for us ah and yeah i'm really miss them aku rindu sangat dia orang ah uh, especially aku rindu Azim siapa nama dia Azim Azim Ajli aku rindu Ishelman Zaim ah uh, Zaim ha uh, Zaim aku still country really. Yang lain semua aku tak contact dah. Ramai juga kawan aku. Dia ni laki ni. Uh, Imei Ime El Iman. Imei Faiz. Play-play uh, bola. Eh, play-play bola baling aku. Handball kan? And ustaz aku yang banyak support aku. And kita orang. Kita orang ada kelas petang dulu. Uh, aku tak pergi suagama. Sebab suagama it's quite far. Tapi ya, jauh juga lah dekat sekolah aku tu ada dekat belah bawah ada sekolah gama and sekolah tu full nak sekolah korang kena pergi dekat belah belah yang lain lah. macam selain jaya saya baru so jauh lah. kita tak sekolah lah uh, ya yeah. aku pun dah tak tahu nak cakap apa lagi kita end video sampai sini kita punya podcast sampai sini and sekarang subscriber kita ada 1.89k subscribers and we need like another hundred subscribers to reach to hit um two k subscribers and kita boleh lebih semangat lagi ya ah. so ya yeah. uh, don't forget to subscribe to our channel don't forget to like our videos or latest videos and even all our videos um share this videos this video or or another videos to all our all of your contacts your friends and even your family ah uh, yeah Aku Daniel Eskin Hospice. House. Peace. Assalamualaikum. Bye-bye.